Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amriyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa alalihi wa sahbihi ajuma'in amma ba'du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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah ilmu mahabbah, Yang mana ilmu amalan ini adalah amalan pengasihan Agar disukai wanita maupun pria Namun sebelum lanjut Saya mengajak anda untuk terus mendukung channel ini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 setelah itu, bacalah doa berikut ini sebanyak tiga kali tanpa bernafas. Adapun bacaan amalannya adalah, Jika amalan ini dikerjakan, diperuntukkan untuk wanita, maka bacaannya adalah, Walquaitu alaika mahabbatamini walutusna ala ainih. Jika amalan ini diperlukan untuk laki-laki, maka bacaannya adalah itu alaika mahabbatam minna, ala aina. Anda kerjakanlah amalan ini dengan yakin Insya Allah, orang yang Anda maksud akan jatuh hati terhadap Anda Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih